cik-cik balik lagi bersama Spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh ya khususnya pola slot gacor Olympus pastinya yuk kita akan mencoba bermantai olympus dengan model-model agak gede ya 155.000 yuk kita coba cari profit profit manis di 2400 langsung gaskan saja ya, ya. Nah, yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku, situs slot tergat, water solid, santai ruja ke dunia heran sini WD berapa pun pasti di bayar lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek info RTP slot gratis 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya bosku jadi cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan RTP real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku jadi buat kalian semua ya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP gamenya dan cuma di RTP8000 kalian bisa cek RTP game real 24jam ya bosku dan cuma di RTP8000 kalian bisa tahu tersedia juga untuk cek RTP itu ada pola spin khusus buat kalian semua langsung cek aja di uh, untuk link situsnya saya sematkan di pin komen ya bosku langsung gaskan saja Cocok cocok manja di RTP8000 pastinya ya bosku yuk langsung gaskan saja jangan ragu jangan bimbang pokoknya langsung gaskan ke rtp-lapan ribu bosku untuk linknya saya taruh di pin komen yuk langsung gaskan saja back to the game nya sulia kita tadi modal 150 remaribu main di 2400 double aktif kita akan coba berburu free spin free spin manis di olympus pastinya kenapa ya kalian ya? selalu yang bertanya kenapa hanya Olympus Bang karena saya cuma bisa olympus pastinya ya buat kalian view view lama pasti paham lah kenapa cuma bisa Olympus karena enaknya game Olympus tuh Nah ini di atas gendang kasih skater mantap skater 5 ayo ya scatter di IP 2400 yuk Semoga JP yuk kasih yang manis manis kasih yang gurih gurius hmm. kali 5 cincin konek yuk hijau konek dong merah boleh ikut anggung semua ternyata bosku Hmm yuk lagi aduh belum ada tanda tanda nih Tanda-tandanya buruk ijo jadi gendangnya jadi dong gendangnya jadi nggak mau, tapi lumayan lah ya, seluruh sambal udahlah sembilan. Masih sisa banyak spin ini, hidup hmm, kuning turun sih, fix kuning turun sih, mantap yuk biru yuk biru yuk biru, yuk biru yuk bisa, aku mau. Ambil udah sebelah sisa, masih sembar kali lagi, kasih yang manis-manis dong, birunya birunya enggak maulah anjir biru kuning boleh ungu boleh yuk aduh ungunya dong ijonya dong hmm, petirnya mana atas gelas boleh tuh lumayan atas gelas petir lagi yuk birunya jadiin dulu merah turun merah turun Aduh, tanggung kurang satu bosku 12.000 kali 16 lumayan 180.000 ya, bosku profit profit manis nih judulnya Ya, asyik asyik kita nikmati dulu centak-centaknya sendok yuk, yuk langsung jasen lagi aduh atas mahkota kasih petir lagi hm? nah, tetap kita kumpulin tampil tampilnya dulu ini semoga di last last pin kita dapat pecahan-pecahan yang mantap gitu loh yuk enggak ada lagi kah? enggak ada lagi kah? Hmm. Hijau hmm, nanggung nanggung semua bosku yuk, satu kali lagi last nih. Uh, cincin jadi nggak ya? Uh, cincin jadi yuk, atas cincin kasih petir dong. Uh, lumayan lah ya, kuning. Aduh, udah susah sih. Lumayan lah ya, Sambal dua kali enam ribu seratus lima puluh Lumayan, lumayan, lumayan. Kita dapat profit, profit manis di dari spesifiknya nih kalau yang simpel juga buat kalian semua langsung gaskan cobain aja yuk ungu jadi ungu jadi yang urut hmm, kurang dua ternyata bos tuh 515.000 lumayan juga ini sebenarnya buat di WD ya cuma kita coba cari-cari tambahan-tambahan dulu ya kita coba di 30 quick lagi ya slur ya jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTP ribu pastinya seitu slot tergacor tersolid sampai jaga dunia akhirat di sini Yesusnya yes, yes, gacor yes, bosku. Yes, yes. langsung gaskan aja cek RTP game sebelum bermain pola-pola situnya -pola di RTP juga ada langsung gaskan saja buat kalian semua langsung kasihkan aja cocol-cocol manja ya, deh terus 8.000 untuk linknya saya taruh di pin komennya bosku dan buat kalian semua pecinta game olympus atau pragmatic play bisa dimantul like komen subscribe nya karena cuma di otong satu-satunya channel yang menyediakan pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor olympus hari ini. RTP slot gacor hari ini RTP slot Olimpus hari ini Info slot gacor hari ini bocoran slot gacor hari ini Slot gacor hari ini Pokoknya cuma di sini kalian bisa tahu Bagaimana cara menaklukkan Olimpus Dengan modal-modal receh pastinya Yuk dipotong like, comment subscribe-nya Youtube, boleh juga di-share Ke grup Arisan, keluarga Arisan PKK Arisan, apapun Yuk kita naik bid ke 6000 Kita coba manual dulu 30 kali ya Seluruh ya jadi buat kalian semua yuk dibantu like komen subscribe nya dan buat kalian semua yang punya pola-pola gitu boleh dong berbagi ke kita dengan cara komen di video yang guys, sur kita akan mencoba pola-pola dari kawan juga ya Cukur warga kalau enggak, ya, enggak masalah lah ya. Yang penting kita sudah mencoba Apalah daya kita hanya manusia yang cuma iseng-iseng mencoba ya bosku jadi buat kalian semua yuk langsung gas kena aja ke rtp-8000 untuk linknya saya sematkan di pencoman yo bosku masuk gaskan manja-manja saja di rtp-8000 pastinya Aduh nanggung-nanggung semua pecahnya bosku biru pecah yuk kuning atas kuning atuh ternyata i, ungu di sana hmm ayo dong us kasih dong presul-presulmu hmm presul-presulnya mantap dong us biru dong biru dulu Mantap ijo nusul ijo nusul aduh namamu, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mantap aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, dong aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, turun, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kasih kue Krispun-krispun yang manis tuh Mereka buat kalian yang bertanya tadi kita main di atau beberapa kita main di RT 86% ada kesukaan saya di 86% gak tahu kenapa ya kalau main di RTB itu udah biasa cua. gue lagi kalau situsnya gacor macam RT 8 pastinya Hmm, belum ada tanda-tanda nih tempat skater langsung turun kah aduh mantap kali feeling yang mantap yuk kasih yang guri-guri dong pecah-pecah mantap yuk pen salah uh. aduh enggak konek dong lagi enggak konek lagi kok hmm Tur. aduh nanggung-nanggung semua Anjir sekali ini 15 konek Aduh pecah banyak nggak konek juga birunya dulu dong birunya biru aduh biru turun ungu pecasar aduh atas mahkota perspektif si, tier kalau delapan hmm cincin dong dua lagi nah dulu lumayan yo gendangnya dong hijau dua lagi itu di atas hmm, mantap yuk 29.000 kuning boleh kuning merah uh, kuning jadi civic si, kuning jadi anjir kalau mahkotanya ikut sih asik banget nih kalau mahkotanya itu ikut asik banget pastinya tapi nggak dikasih ya seluruh Lumayan 36 puluh enam kali sepuluh tiga seluruh. Sepak saya yang pertama kita nih di hari ini nih. tadi kan cuma mega mega doang kalau ini nih saya bener nih. Aduh cincin jadi dong. Cincin jadi dulu mm, lumayan lah ya 9000 kali. Enam mm, belas nggak masalah nggak apa-apa. Di bawah santuy saja ya tuh ya udah 550 juga udah naik sejutan sih gitu kalau fish habis ini enggak ada enggak ada tanda-tanda JP kita langsung auto kabur saja ya tanah matiin dulu ini kayaknya sekitar-sekitar isi daging sih harusnya terus aduh atas kuning kasih petir lagi hmm, gelasnya jadi dong biru dong pecahin biru pecah merah pecah merah fix pecah anjir kurang ternyata 11.000 kali 22 hmm? 400 ratusan cow, ini tih, fix auto JP ini, itu langsung auto kabur ini enggak pakai lama enggak pakai rem kita langsung gaskan ke abu ini. Tenawik 1,7 hampir 1,7 bosku, ini dua kali lagi us kasih yang manis dong, ini tambah udah 26 nih, dua kali pecahan terakhir dong ini kasih um, atas kelas dong. Hmm, lumayan lah ya tuh so 12.000 kali 31. Oh, 380 sen blur. Wewewewewewe ini pastinya nih. Gurih-gurih banget nih, gurih banget beneran Gurih banget nih kata itu. 34.800. Lah, petirnya. Hmm, biru ah, nanggung semua anjir, tapi enggak masalah enggak apa-apa. 7.000 kali 41. 200 blur. 1,8-an untuk uh, kita WD nih 2.500 2.500.000 auto kabur nggak pakai lama nggak pakai rem ini kita langsung kasih kabur saja Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa dibantu like comment subscribe nya seluruh Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye